Siapa yang enggak pernah tahu kisah dari Tutankhamun? Nah, karena yang sering kita tahu mumi itu kebanyakan adalah muminya si Tutankhamun kan, guys. Tutankhamun kan. Nah, ternyata ada juga loh mumi berupa perempuan gitu. Muminya bukan laki-laki tapi perempuan. Nah, seperti gambar ini guys. Nah. Ini adalah bumi seorang ratu Egypt.